Halo, kembali lagi di channel Maha Watch. Untuk video kali ini, saya akan mereview dan mengunboxing satu jam tangan Casio, yaitu G-Shock 9301 dr jam tangan seri Madman, Toksolar solar. Oke, langsung saja. Oke, di sini kita sudah menemukan buku dari G-Shock, kemudian ada buku modulnya oke terus langsung saja kita unboxing ini jam tangan sini dari boxnya bisa dilihat di disini boxnya di barcode nya ada G9301 DR dan ada nomor mod, buku modulnya yaitu 3261 coba kita sesuaikan dengan buku modulnya sini. nya pada boxnya ya Bun menggunakan stainless steel kasih g-shock g9301 dr black batman tough solar digital kompas resin band Jam tangan Batman ini sudah di pasaran lebih kurang 5 tahun, jadi sangat mudah untuk ditemukan. Jadi kalau kalian penasaran, kalian bisa cek langsung di jamtangan.com atau di aplikasi Watch. Bisa dilihat untuk case-nya ini kelihatan tegas. Jam tangan ini juga sudah menggunakan movement Tough Solar. Kemudian ada tulisan protection shock resist. kita lihat pada belakangnya di sini untuk strapnya juga ada tulisan shock resist strapnya sangat lentur pada daerah bakalnya juga bertuliskan shock protection bisa dilihat di sini di case nya kenapa dia disebut jam tangan madman jam tangan madman ini memiliki pelindung pada case nya seperti ini berbahan dasar resin kemudian di sini di tengahnya ada, ada logo seperti gambar tikus tikus tanah dan dia lagi memegang kompas. jadi jam tangan ini sudah jelas menggunakan kompas. Untuk diameter jamnya yaitu 50,8 mm dengan ketebalan 18,2 mm. Di sini bertuliskan twin sensor, Coba kita cek nanti untuk fitur-fiturnya. Jam tangan ini juga pastinya sudah shock resistant ya. Dengan water resist hingga 20 bar. Jadi kalian bisa pakai untuk berenang atau menyelam. Oke, coba kita cek fitur-fitur apa saja yang ada di jam tangan ini. Di sini ada tombol adjust, mode, search, sama like. Kemudian ada tulisan kompas di sini. Coba kita cek. Tombol kompasnya. Di sini fitur kompasnya bisa dilihat. Di sini ada derajatnya. Kemudian di sini ada temperaturnya. Jadi saat ini 25,9 derajat Celsius. Kemudian juga dia dilengkapi pada pojok kiri atas bisa dilihat itu ada tulisan LT, Light Time. Kemudian pada sebelah kirinya itu PS, Power Saving. Okay, coba kita lihat fitur lainnya. Di sini bisa dilihat ada hari, kemudian jam, ada tanggal, terus ada indikator detiknya. Ini indikator detik dan kompas seperti radar. Kemudian ada monpass pada sebelah kiri. Kemudian ada indikator baterainya, indikator solarnya di sini. Di sini posisinya medium, ada height medium, sama low. Kemudian kita tekan mode lagi. Ini untuk paste-nya, Kemudian selanjutnya ada wartime time, mencakup beberapa negara. Selanjutnya mode lagi. Di sini ada stopwatch. Stopwatch berdurasi hingga 24 jam. Kemudian ada timer, alarm. Di sini coba kita cek alarmnya ada sampai berapa? Di sini sudah dua. Tiga, empat. Di sini alarmnya ada 5 sudah termasuk snooze, dan terakhir ada signal. Terus, kenapa di Mudman ini tombolnya agak keras? Karena dia udah banyak lapisan di dalamnya, banyak lapisan sehingga dia sudah anti lumpur. Mengapa Mudman memiliki tombol keras dan memiliki penutup case? yang berbahan dasar resin. Untuk harga kalian bisa cek di jamtangan.com atau di aplikasi Watch. Harganya sekitar 2 jutaan saja dengan fitur yang sangat bagus. Oke, selanjutnya coba kita setting jam tangan ini. Kita tekan tombol adjust. Oke. Di sini ada kota negara, kita pakai Bangkok. kemudian coba kita tekan tombol mode oke ini DST DST tidak berlaku di Indonesia selanjutnya ini format waktu 24 dan 12 jam seperti ini tapi saya lebih senang pakai yang 24 jam oke selanjutnya ini detik ini jam menit tahun bulan tanggal Di sini case-nya tombolnya saat ditekan akan bunyi cuman saya lebih senang yang mute. Oke, okay, mute. Tekan mode lagi. Ini light time-nya 1 sampai 3 detik dan ini power saving-nya bisa on bisa off saya onkan saja selanjutnya temperatur temperatur bisa di di sini celsius bisa diganti head seperti ini Oke, kembali lagi ke set awal. Kalau bila sudah selesai kita setting, jangan lupa tekan tombol adjust sebelah sini. Oke. Berikut penampakannya jam tangan G-Shock G9301DR di lengan saya, bisa dilihat. Oke, sekian video review dan unboxing. Jam tangan G-Shock G90301DR Black Mattman. Jika Anda tertarik, Anda bisa langsung kunjungi website kita jamtangan.com dan aplikasi Mahwatch atau bisa cek link di kolom deskripsi di bawah ini. Oke, jangan lupa like, komen dan subscribe channel kita ya. Terima kasih.